Viral di media sosial seorang wanita berpakaian gamis dan jilbab hitam, menyanyikan lagu dengan irama dangdut di depan jemaah pengajian pria, tampak penyanyi wanita itu berdiri di barisan depan di samping seorang ustaz yang sedang duduk di sampingnya. Selain menyanyi, wanita ini terlihat joget tipis-tipis, sementara itu jemaah pengajian pria menyaksikannya, bahkan ada yang merekam dengan kamera handphone mereka. Bagaimana tanggapan warganet?